Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 167 dan halaman 168 pada Bahasa Indonesia kelas 4 Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama Diskusikan isi cerita kerjasama yang baik bersama-sama apa masalah yang dialami tokoh dalam cerita ini? Jawabannya adalah Aju tidak laku menjual lumpia isi rebung dan babi di kampung Melayu yang penduduknya mayoritas muslim Sementara Warsih tidak laku menjual lumpia isi kentang dan udang di kawasan pecinan Apa perbedaan pengak penganan buatan ajo dengan penganan buatan warsih? Penganan buatan ajo berbahan rebung dan daging babi, sedangkan lumpia buatan warsih berbahan kentang dan udang. Soal nomor tiga, bagaimana perasaan ajo dan warsih ketika orang-orang menolak penganan buatan mereka? Jawabannya adalah, perasaan Ajo dan Warsih bingung ketika orang-orang menolak penganan buatan mereka. Berikutnya, kita akan jawab soal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 di slide berikutnya, di halaman 168. Apa usaha Aju dan Warsih untuk mengatasi masalah mereka? Mereka bekerja sama menciptakan resep lumpia baru yang bisa dinikmati semua orang. Menurut kalian, mengapa Warsih mau mengikuti rencana Aju? Warsih mau mengikuti rencana Aju karena merasa tidak ada salahnya mencoba membuat resep lumpia baru yang dapat dinikmati semua orang. Soal nomor 6, Ajo dan Warsih sepakat untuk menciptakan resep lumpia baru. Menurut kalian, bagaimana perbedaan lumpia versi lama mereka dengan versi yang baru? Versi lama berbahan rebung daging babi, kentang, dan udang, Sedangkan versi baru, isi dari kulit lumpia diubah menjadi ayam atau udang yang dicampur dengan rebung, serta dibungkus dengan kulit lumpia khas Tionghoa. Soal nomor 7 apakah menurut kalian cerita ini berdasarkan kisah nyata, dari manakah kalian mengetahuinya? Menurut saya, cerita ini berdasarkan kisah nyata karena hingga saat ini Lumpia Semarang dikenal luas hingga seluruh Indonesia. Saya membacanya pada artikel sejarah Lumpia Makanan Khas Semarang yang tercipta dari Hubungan Cinta Dua Sejoli. Saya membacanya di sini. Soal nomor delapan, menurut kalian bagaimana proses percampuran budaya atau akultur triakulturasi lewat makanan ini menurut saya akulturasi budaya lewat makanan terjadi karena terjadinya perdagangan bebas yang membuat masyarakat luar negeri memiliki hubungan dagang dan menyebarkan makanan asli mereka baik, nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya di halaman 185 dan 186